Jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak. sekedar sayang padamu maka izinkanlah aku mencintaimu atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya